Ini, Sini, ini, kamera belakang. Kamu jangan duduk di palingnya tuh di atas saja kan? Ini di bawah nih. Iya. Air, ini dingin banget. Ini baru kerasa dingin. Oh, iya. Halo, yang baru bergabung, selamat bergabung, selamat bergabung. Kau <susuk> nggak boleh. Istri ninda. Kamu kenal apa ya, bang? <susuk> Berenang nggak sih? Hai. Sumpah apa? Oh, iya. ya? dingin banget coba -coba. Gingin, Gingin. ih dingin banget yuk. Mantap sekali baik. Hai, apa mau gak, disabar. ngapain gue bisa buka challenge ya, challenge kolam berenang ya, misalnya Salto apa sih goblok Kak, salto, bisa ya Kalian request challenge bisa ya, nah. tapi jangan lupa, start dulu mantep, 50 start Matep, kurang star. ke baju renangnya diem, ah Gue ngajak lu, ini, ini nih baru Ini nih baru, belanja. jiwa Ngapak ke baju renang, baju renang gue mahal sih bukan baju renangan kurang bahan, ya nah. Seger banget, wajah liat pemandangannya Review nah. belanja. Cucu banget, kalau cuma ketawa lah gimana, gimana, gimana, gimana, gimana bak bak bak mandi lah ya. kemuk yuk, kemuk semuk yuk gimana, gimana, bak. gimana gimana, gimana, gimana, gimana. jernih ya, iya kolam airnya kan jernih nih, jernih banget airnya <tuk> <tuk> peganglah belahannya anjing om-om iya enak gaya nung-nging dong gimana gimana gimana, kalian mau ngasih challenge gak? oh mau otosian aneh, jauh jauh yeah. iya oh iya kamu sedikit endot dalam air mas <laughs> Ya, jangan kak renangnya di kali doang kak, enggak aku lagi ma ah, ini mandi lumpur nih. salto kak, iya kalian challenge long ah. 50 star aja untuk challenge kak salto, dia salto nih kamu bisa salto gak? enggak bisa dorong lah <laughs> gimana cara salto aja? gimana cara salto, ntar kulajarin enggak pake bikini, enggak lah, enggak pake bikini ini Briana Lovell kan? iya, bukan siapa Briana Lovell? goblok Iya, seger banget pemandangannya, apalagi ditambah gunung di belakang. Oh iya, di, di sana ada gunung memang tuh. Gunung Semeru. Salto dong itu. Ayo nggak push Kalau berani ngewek ya, sawer dong. Salto, ya. Kalau kalian mau request challenge boleh. Tapi jangan lupa startnya ya. Mau lampu juga ya. Ah, eh, salto lah. depan aja. Iya. <laughs> I love you. Oh, itu ini dibanjur, Putri banyak. duyung Marina. Apa tuh atau <laughs> Om-omnya lah asal <laughs> Jangan, Kak. Mesti mas nih pernah ke kain ini ya oh. Lagi mau belajar nang ya Iya Enggak aku bisa renang Omnya lengsal tuh jangan lah Masa aku yang salto Depan Pasopati bukan kak Bapak. Turun lagi dong bajunya Banyak lu kadal Nggak mau <tuk> Iyi, <tuk> enggak, nyawer nggak Nggak mau nyawer nggak Ngasih challenge enggak oh, Jangan nah. lupa like like tap tap share share dulu ya Gimana like like dulu gak sih ya, Like like dulu share share dulu lah Like like share share dulu <tuk> Gigi, Pabji. Pabji. Pabji apa? Hai tembusin 1K dulu tembusin 1K dia berenang ya dari, dari sini ke sana ya Oke okay. bener ya Benar. Ayo iyo, tembusin 1K tembusin 1K Bisa gak tembusin 1K? Kamu bisa Gigi sih Tapi kalau bisa 1K kamu berenang dari sini ke sana ya okay. Dio. Kelihatan dong belakangnya enggak, enggak banget oke enggak, kau mau renang Jir, ngambang, enggak, enggak, enggak kena mata, mataku basu tetek Kak, nih buka, aku pengen ngocok <laughs> guin lagi berenang. Guin, siapa? <laughs> ler, aman Ler. Tadi dikindung Ler aku. Ya? Dia pakai apa tadi ya? Dia pakai odet. MVP. <laughs> Dia emang masih pakai odet. MVP, cok. hero Paul A eh, itu yang odet, hero ke nah. MVP, cok. Keren. odetnya odet Thank you, Ler. nambah 12 poin awal gara-gara Ler. -gara ler. airbagnya alami nih, burayon mantap. Ngewe aja, tak sawer, enggak dong. Aku lagi nonton nih. Hai. Lokasi mana bang? Lokasi Entrum. di Jakarta. Hai. Jakarta Maribay. Uh. Gimana nyamperan di sini, leb? Bawanya pengen nyawer gue? Iya, star aja lah. Pakai star, pakai star. Sahernya, sahernya, Lea lu sekolahnya satu Thomas bukan sih? Kok bisa tadi tiba-tiba Tiba-tiba gua -tiba dadanya besar padahal tadi kecil ya? Hah enggak B aja Enggak pernah ekspos aja Kecil tanya Iya kecil bang Kayak buah duku Kau <tipasuk> iya kemarin awal jawa Apakah ini skin terbaru Vexana? Iya benar Bukan ini skin Esme bang Skin Esme terbaru jangan lupa ya pegang om jangan berkat ataslergi kita sih aku kira bukan kau itu ba tadi yang main, main ler. Aku terbaca beruntung banget deh kayaknya. Mbak, aku mau ikut abang kerja beruntung banget. Yang atas banget aku lihat. Nggak aku digendong dia pakai ini tadi. odet Oh Iya. Ah maksudnya kecilnya satunya berapa? Sepuluh juta. Sargah. Uh, Live nah, TikTok HP pasti gue. banyak yang kasih singa. Aduh Mbak, aku di band. Nggak bawa apa kamu ya? Kaya iPhone. Enggak, di akun ini gue nggak bisa nyewer harus yang di akun Leo baca dia makannya cantik. 70 aja dia. 71. Kenamain lu dia? Lu sekolah Santo Thomas kan? Leo. Leo. Ditanya Leo tuh. Leo lu sekolah di mana katanya. Kak, Uren ngapain di situ? Hah? Ngapain di situ? Aku jadi kuda harus Tas <laughs> kerendam, Kak? Oh, iya. Kenapa enggak di kolam lili berenangnya, Kak? Tuh. Ler, hadir Ler. Renang di mana, Kak? Di uh, Marina Bay. Marina Singapur. Bay. Ah, aku main renang lah. Kadang besar. Kok tahu deh iya gue. Lu gue enggak orang Gue <tuk> ya, <asister> loh, Herman, <tuk> Marasih, Herman. Wah, kamu mau jalan siapa ya kamu mau jalan siapa Herman <tuk> semua tergantung padamu Herman <tuk> buka aja lah kak udah kelihatan juga nanti nih mana di sana lalu, lalu. Awas, ke Partoko ya, Ya udah, ada copyright Gak, guys. Ada copyright ini, ada yang masang lagu. Cok, yang masang lagu ntar kena copyright dia Jadinya, ntar ya, kalau lagunya udah berhenti, kita live, live lanjut lagi ya.